orang kalau mau sukses itu harus capek. Tidak ada yang namanya kesuksesan tanpa rasa capek. Ketika kamu capek, tinggal kamu berbaring, kemudian bangkit kembali untuk meraih cita-cita yang kamu inginkan. Tidak ada yang namanya kesuksesan. <muluk> Oke, ini Juliana ya. Ini plastik di mana ini beli nanti oh itu yang apa yang ya? lu sering liat kok gila main semarang aja good gue... ya gue mikir kalau mau sana takutnya kalau gue cerita juga besok gue sana nah, aku, ya. dan dia pernah bilang sama gue gini kamu boleh main kemanapun asal jangan tepat malam karaoke. Ya. ya gue mikir masterpiece juga